Halo semuanya, saya Irfan. Di sini saya sebagai Astrada dan Grafis. Astrada itu tugasnya itu menjaga konsistensi gambar sama pengarah gaya yang membantu mengarahkan gaya. Kalau Grafis itu di balik layar saat di konfliknya Pak di Air Terjun dan di warungnya Kang Adi itu yang paling penting. Soalnya itu harus kena, ekspresi itu harus pol, harus dapat konfliknya itu harus dapat. Soalnya itu bagian yang terpenting dalam film ini. PRG Mongkwe. Kalau yang merealisasikan naskah itu improvnya. Soalnya tuh di naskah itu tidak sama seperti di setting lokasinya. Kadang itu banyak improv di setting lokasinya yang beda sama naskahnya. Itu yang susah, asik. Aku adalah saat syuting itu lebih ke moodnya para talent ya. Soalnya tuh jaga jaga mood itu susah susah. Di sini soalnya syutingnya dari pagi kita paling jam 5, terus on camnya jam 7 sampai nanti kita sore. Ya mungkin moodnya berubah. Soalnya kita syuting sehari penuh dan itu berkelanjutan total 12 hari syuting terus. Wah hal ini yang paling sulit pak soalnya kita salah sama belajar dulu waktu pertanyaan syuting itu dari awal februari ada yang dulu masih kecil ada yang masih kurus sekarang gendut banyak terus ada yang potongan potong rambutnya berubah semuanya yang paling kelihatan tuh yang bajunya seragam sekolahnya itu yang paling susah Pak. karena itu dulu waktu syuting yang dulu kita pakai seragam yang A terus ada perubahan di naskahnya ada yang harus masking di grafis juga ada yang harus ditutup-tutupin ada yang dihilangkan sekalian juga ada pak karena sangat jauh sekali kita break shootingnya sama mulai lagi itu dengan jangka waktu yang panjang tapi ya Insyaallah insya Allah. untuk aktor terfavorit semuanya Insyaallah favorit Soalnya dia dalam posisi masing-masing. Saat casting pun, saat peragakan gaya pun semuanya totalitas. Keren-keren semua itu keren, Asik kesan dan kesan buat semuanya yang lihat video ini, semoga dilazarkan rezekinya ya. Pokoknya pantengin terus Best Channel, YouTube nya Best Channel. Semoga film ini bisa menjadi contoh. Terima kasih juga yang sudah mensupport dan doakan kami juga. Terima kasih. Jangan lupa ditunggu ya September Tayangilah.